Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara flashing atau install firmware Untuk HP Samsung A12 Di sini tipe yang saya gunakan adalah SM A127F Jadi, kalau punya kalian serinya bukan A127F Maka kalian harus mencari untuk firmware yang lain ya Ya, kalau misalnya HP kalian masih hidup seperti ini Maka untuk mencari firmware-nya ini sangat mudah sekali ya Nah untuk mengetahui nomor versi dari firmware yang digunakan Kalian silahkan masuk ke menu pengaturan atau setelan Kemudian pilih tentang ponsel Lalu pilih informasi perangkat lunak Nah ini dia untuk nomor versinya ya A127FXXXU5 sekian-sekian Jadi kalau kalian mau memflashing Cari firmware yang sama seperti ini kodenya ya Tapi kalau misalnya hp nya sudah posisi mati ya kalian cukup cocokkan untuk e, nomor serinya saja atau e, seri HP-nya aja seperti ini, SMA127F ya kalau kalian untuk serinya sama, maka untuk firmware-nya silahkan download saja pada link yang ada di deskripsi video saya oke dan untuk melakukannya di sini tentu saja menggunakan PC komputer pertama silahkan kalian siapkan dulu bahan-bahannya diantaranya Odin yang terbaru kemudian Samsung drivernya silahkan kalian install di HP ya saya sendiri sudah menginstalnya, jadi nggak perlu melanjutkan. Kemudian yang ketiganya yaitu firmware Samsung A12. Ya, saya garis bawahi bahwa untuk firmware-nya ini harus sama seperti firmware yang ada di HP kalian. Kemudian kedua file ini diekstrak yaitu file Odin dan file firmware-nya. Sekarang kita buka untuk file Odin. Ya, kita jalankan Odin, lalu pilih Oke. OK. Kemudian sekarang kita hubungkan untuk Samsung A12-nya menggunakan kabel USB, tentunya Type-C. Dan sekarang kita masuk ke mode download. Caranya, tekan dan tahan untuk volume atas dan bawah ini secara bersamaan, seperti ini. Kemudian hubungkan ke perangkat komputer. Nah, tunggu sampai masuk ke mode download. Ya, sudah masuk. Kemudian tekan volume atas untuk masuk ke mode download. Jika sudah, biasanya di perangkat komputer akan terbaca ya. Bisa lihat di sini, add. Kemudian sekarang kita masukkan untuk file firmware-nya yang tadi sudah diekstrak. Pertama di sini BL. Kemudian cari untuk file yang sudah diekstrak tadi. Nah, ini dia untuk filenya. Tadi kita cari file BL ya. Kita masukkan untuk BL. Kemudian masukkan lagi file AP. Nah, untuk file AP biasanya agak lama ya, karena dia paling besar diantara file-file yang lainnya Oke okay, kemudian masukkan file lainnya CP dan juga file CSC atau CSC ya untuk file yang lainnya nggak usah ya user data kita kosongkan saja kemudian sekarang kita mulai start untuk mulai flashing ya tunggu hingga selesai proses ini memerlukan waktu 3 hingga 4 menit Oke, okay, sudah berhasil dan di PC komputer tertulis pas tandanya untuk penginstalan sukses ya. Dan kita tunggu hingga uh, proses bootingnya selesai. Ini memerlukan waktu 3 hingga 4 menit. Saya percepat. Ya, sudah selesai dan untuk HP sudah hidup seperti biasa. Oke okay, teman-teman, itu dia cara mudah untuk melakukan flashing firmware dari HP Samsung A12. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.